Oke okay, kembali lagi bersama Harul Vlog Jadi, aduh panas aja. Jadi hari ini kita ada di Pasuruan, Jawa Timur. mau ke apa? Tadi habis minum itu es tebu. Panas soalnya nyereng seger-seger ya kan Kita mau ke pabriknya gas-gas Mau Servis ini motor Ya sekalian jalan-jalan ya kan Sekalian apa Kita nge-review yang 450 kalau ada Soalnya katanya kalau yang 450 Kemarin sih belum ready stock katanya Cuma ready sedikit Kalau yang banyak tuh yang 250 sama 150 Tapi ya moga aja nanti ada sampai sana ya kan Kita Udah udah lumayan deket sih, ini udah Baru ngelewatin bangil Jadi untuk pabriknya tuh di de, uh, di daerah Pasuruan, Jawa Timur habis minum es tebu tapi kok kayak Haus gitu, tambah haus aja. Harus minum aqua ini mah kayaknya Biar Hausnya hilang Panas cowo Pasuruan anjir Kebiasaan di Bandung yang dinginnya sampai sini panas <laughs> Emang kalau daerah Jawa Timur Rada-rada panas sih Setahu aing mah kalau daerah Jawa Timur Yang dingin tuh Malang Terus apa sih namanya kalau di Semarang tuh Dien dieng, diena. Terus Ya promo itu <laughs> Yang dingin mah Selebihnya mah nggak nggak terlalu dingin panas tapi, nggak tahu lagi, deh. Kalau masih ada lagi yang daerah dingin. bener-bener uh, panas aja. Pengen beli aqua dingin, ntar lah. di maps masih tinggal 20 menitan Banyuwangi wah Banyuwangi masih jauh Aduh ini luka di lutut belum sembuh pakai celana panjang kayak nggak enak gitu Eh aduh sakit Masih ingat jal jalannya semoga aja masih ingat soalnya malas ngeluarin-ngeluarin HP buat maps kita rada ngebut biar cepet soalnya motornya mau di -service. itu terus misalnya kan lagunya lagi FYP di TikTok terus kan Ini bener kan nggak kebablasan ini kayak mau ke arah Probolinggo terus udah jauh-jauh kebablasan lagi Coba. Kayaknya ada perempatan di depan sana Lupa-lupa ingat sih Map saja daripada kebablasan, cuk jauh nanti kebablasannya ini agak teduh tempatnya. Oh, enggak ding, masih 16 menit lagi, anjir, masih lumayan jauh. kan Bromo Ih, kanan kayaknya tapi enggak tahu deh coba kita beli di pinggir dulu coba. eh enggak ada yang lurus kayaknya kita lihat maps dulu lupa-lupa ingat aja jalannya ini gitu Masaya ini bukan ah itu majagang kecil aja itu kayaknya depan ada perempatan. Oke okay, kita lanjut lagi. Gak kuat sama panas. Tadi beli es apa? RS beli aqua dingin. Rasanya pengen apa ya? Pengen meluk es batu banjir. Woi suaranya. Pabriknya udah dekat tuh di sebelah di sebelah lampu merah ayo dong, mumpung lampu hijau cok, nanti lampu merah lah ya. dan ini dia pabriknya nih nomor 1 Belok kiri masuk kita izin dulu iya udah janjian sih Oh ya terima Bu Bu apa mbak ya panggilnya ibu aja lah takut ketuaan nanti kalau panggil ibu ini, ini dia pabriknya kan kemarin ada udah ada vlognya ini tempat perakitannya kalau nggak salah kok salah ke ujung oh lewat sini juga bisa oh iya di situ ada anjing kalau kita lawa. anjay sampailah kita oh ini yang unit 450 nya burunya sampe mas nalaizin juga nah ini yang 450 nya cek cakep anjir untuk model mah sama yang 450 sama yang 250 untuk body semua kaki kakinya sama yang membedain cuma mesinnya aja ini mesinnya 450cc nanti kita tes ride lah, tes ride dikit ganteng anjir 450cc masih karburator apa udah injeksi ya oh masih karburatornya. kayaknya tapi untuk karburatornya ini sistem vakum jadi bukan kayak gitu kalau yang 250 itu karburatornya PWK kalau yang ini kayak karburator apa ya siapa sistem vakum lah jadi ini jadi kalau yang 450 ini dia nggak bisa dibikin surat ya kan mas kalau yang setengah nggak bisa dibikin surat ya Nggak bisa dibikin surat, cuma kalau untuk kelengkapan, apa on -road nya udah ada lampu sein, semua spakbor belakang, lampu stop lamp udah ada. Kalau yang untuk empat setengahnya, yang dua setengah juga ada, ada kelengkapan apa on -road nya lampu kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita test ride dulu motornya, mungkin kita review dikit ya untuk tampilan mah sama aja sih sama yang 2,5 gak ada perbedaan body, lampu semua ini sama terus ada lampu belakangnya juga kalau kenal port, kenal port beda ini kesannya lebih apa ya kenal lebih mewah ini juga ini. untuk suspensi depan belakangnya tetap sama juga masih fast as USD belakang udah ada full adjustable jadi bisa disetting sesuai kebutuhan The USD depan belakangnya ini ada settingan apa sih namanya nih pokoknya ini buat keras empuknya yang bawah nih ada nih buat settingan ribbonnya. Kali ini yang supermoto Edition, ini yang GZ, eh yang GZ2. Ini mah yang part-partnya full CNC, jadi mulai dari tromol, triple clamp, ini terus gear, semuanya full CNC. Untuk swing armnya juga sama, ini yang aluminium. Modelnya sama kayak CRF 250R persis. Untuk harganya tuh 50 berapa? Ya? 55 jutaan. Itu off the road. Jadi tanpa surat-surat. Cuma fakturnya aja. Kita langsung tes ride aja lah. Dan untuk yang 4,5 ini seperti yang saya bilang tadi nggak bisa dibikin surat-surat. Yang bisa tuh cuma yang 2,5. Oke. Okay kita jalan dulu tesnya dekat-dekat aja. Test ride lewat mana sih, keluarnya? Kalau nggak salah, lewat sini. Oh, keluarnya? Eh, benar kan, keluarnya lewat sini. Keluarnya sini benar ya, Pak? Keluarnya benar sini ya? Ayo, Pak, aduh mati. Ayo, Pak, tapi kita nyari jalan yang sepi dimana ya? Ini jalannya ramai semua. Kesana aja gitu Kesana nggak tahu kemana. Nggak apa jalan naik aja. Ke kanan nggak tahu kemana. Kalau lurus arah pulang tadi sih. Gak bisa ngetes ini maksudnya nggak bisa ngetes full fullan kalau Jalannya rame kayak gini, gak bisa ngetes barbar -bar gitu. Makanya nyari jalan yang sepi, nggak tahu di mana ke kanan gitu. Nyobain aja lah. tuh jalannya rame, semua jok, Udah ada yang jalan sepi, malah lebih galak dari yang dua setengah ya jelas. lah setengah aja beda jauh. Cuk, ke sana kemana? Anjir, enggak tahu. Enggak ada tempat yang enak buat tes rada ya. sini aja lah, jangan terlalu jauh-jauh. Eh, tetehnya mau kemana? <laughs> Dia ketawa dong. <laughs> Dia salting jo. Jadi ya, deket-deket pabrik. Oh, anjir ini bis bisa di, bisa kayak gitu aja Ah, ini jalannya agak sepi ya Anjir lebih enak ini dong pakai Willy dia bisa power Willy tapi di gigi 1 gigi satu doang power nya kalau gigi dua dia nggak bisa power Willy nggak bisa terlalu ini cuma kalau untuk torsi emang dia narik narik bener tenaganya bawahnya cuma nggak sampai power willy power willynya cuma bisa di gigi satu untuk yang empat setengah tuh power willy di gigi satu dia ya untuk sekelas 450 cc harga 55 jutaan udah sangat-sangat worth itu. Cuma 55 jutaan ya kan, 450 cc bisa power wheely. Balik lagi gitu. <laughs> ya udah lah kita sekali tes, terus nanti kita jalan-jalan santai. Ke mana? kita balik aja lah. Wajir. Bannya licin, Jo. Ya ban dual purpose. Kena air dikit yang goyang. nggak tahu kena air apa kenapa tadi. Gak ada pos polisinya, kan? Biasanya lampu merah ada pos polisinya. Ini hijau, hijau anjir. 450 Untuk harganya 55 jutaan off the road. Kalau yang 250 itu harganya 40 4 yang gz 2 kalau yang gz 1 itu 40. Iya, 40 pas kalau yang kalau yang 1 tuh kalau enggak salah 40 pas tapi off the road. Kalau on the road mau bikin CD bikin surat kita nyoba apa nyesuain sama Samsat daerah, Samsat sekitar tergantung tiap daerah sih. Pokoknya mah kita beli itu udah dikasih perlengkapan apa buat on the roadnya jadi lampu semua udah lengkap sama surat-suratnya, fakturnya. Jadi kita tinggal masukin aja buat bikin buat nerbitin STNK nya jadi kita nggak perlu ngurus ini itu, tinggal kita masukin aja berkas-berkasnya, udah disiapin, udah dapet stnk BPKB. Tapi yang 250, kalau yang 450 mah nggak bisa. Cuma emang dia kalau yang 450 rasanya lebih di kaki agak lebih panas ketimbang yang 2,5. Tapi yang 2,5 mah nggak nggak kerasa panas sih. Kalau mau dibilang, di, kalau dibandingin sama kayak like 2,5 kalau sama kayak elek dua setengah jauh lebih panas kayak elek dua setengah kaki itu. Yang dua setengah malah nggak kerasa. Cuma kalau yang empat setengah ini emang rada kerasa panas di kaki. Ya namanya juga empat setengah. Apalagi tadi bawahnya kan pelan terus. Kalau bawahnya ngebut mah nggak akan terlalu panas. Nah, ini dia kita. gas-gas GX GX E450 terlihat yang ini lagi di apa service lagi di service manja ini mah yang 150 Pro Hammer Pro jadi ini tuh yang udah siap turun buat balap udah tinggal pakai gitu buat umur umur berapa ya anak-anak umur 15 tahunan kalau nggak salah nih karena ringnya tuh 1916 19-16 jadi buat anak-anak, buat iya buat anak-anak yang mau balapan lah. Nah ini yang super motornya ini yang 150 lima Ini, mana ya? Nah, ini tuh yang satu Ini kayaknya motor-motor test ride. Ini motor-motor test ride yang lagi di service. Itu juga sana, super moto. Cuma gak tau ini yang tipe apa, bodinya. Oh ini, ini tuh yang hammer. Hammer 150 yang Supermoto Edition, model swing karamnya cakep sih. Model-model apa sih ini? KTM, Hammer 150. Kalau yang ini murah cuma 20 berapa gitu? Dua puluh jutaan kalau nggak salah. Soknya juga udah dapat sok tabung anjir nih. 22 jutaan, kalau nggak 22 juta, berapa gitu pokoknya di bawah 20, di bawah 30 juta, kalau yang 150 nya, ini Supermoto edition motor test ride. Kalau yang unit barunya nggak ada di sini, ini tuh namanya bengkelnya, unit barunya ada di toko. Pening rokok, kita ngerokok dulu lah. Oke sekarang kita balik, ini udah-udah beres full service. Kita balik ke Mojokerto. Beli nih motor mas? Hah? Di depan. Kita bonceng? Sini Di sini? Oh. Ayo, Mas, pulang, pulang, pulang! Udah beres servis, kita balik ke Mojokerto. Eh, ditutup, Cuk! Eh, lewat mana keluarnya? Anjir, tiba lewat sana Dan telah sampailah kita di Mojokerto. Tapi ini kenapa macet? Tumben-tumbenan macet kayak gini, Cuk! Ada apakah ini? Ada udang di balik batu kah? Atau batu di balik udang? Di sini mbaknya cantik-cantik tapi kalau keluar pakai motor enggak pernah pakai helm tuh. Udah dandan maksudnya dandan cantik-cantik gitu kan, keluar pakai motor. Cobalah pakai helm, bogo minimal lah. Nah, ada cukup udah pakai helm bodoh amat rek kanan lah kita dulu ntar kanan kanan kanan ada yang ngebut dari belakang lah ya macet dalam rang macet dalam rangka apa ini Cuk 17 Agustus kan masih lama masuk YouTube masuk YouTube Halo dulu halo. Halo. Masuk YouTube. Innalillahi macetnya yo, Cok, Cok. Ya, inilah alasan saya memilih supermoto motor. Tapi licin juga kalau lewat sini, Jo Hati-hati. Ih, macetnya cuma gara-gara perempatan ini doang si anjing ya Allah kirain tuh macet kenapa cow mobil terbalik kecelakaan atau pohon tumbang gitu macet cuma gara-gara perempatan sepanggal dusta itu sepanggal dusta tuh bahasa Papua maksudnya apa ya kayak sepanggal dusta tuh kayak kecil gitu. ah, anjir cuma gara-gara itu doang macet sampai belakang Ya Allah Emang bener harus pelebaran jalan jalan di situ tapi, Akhirnya udah tapi, tapi, Tadi abis makan tapi, langsung ngantuk ngantuk Titit titit tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, bakal ini. Orang udah terlanjur di tengah tapi, tapi, Bapak kau tapi, tapi, Titit titit, Kira gak macet eh. Oke okay, jadi mungkin sampai di sini aja untuk video hari ini. Aduh kita hari Senin eh nggak tahu Senin apa Selasa udah balik lagi ke Bandung. Jadi ya begitulah. Oke okay, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.